to my channel and also press this bell icon Waktu udah sore dan kita akan mau berangkat untuk pulang ke Oh, sore Zalajo ya, udah melelahkan hari-hari menjelang sore ini. Jam berang-berang, Jo. Minum <tuh> <tuh> Jo Bersama uh, mobil kesayangan kita ya, white warna putih dengan merek di depan Seniman Api. Bantu di subscribe, like, and comment detik-detik terakhir pengerjaan kita kita akan berangkat oke, okay. dan akhirnya selesai juga eh belum lagi tapi bohong ya <laughs> ini dua buah bak dan truk kita lakukan proses pengerjaan nanti tapi kata bosnya Azar Ajo bilang satu persatu dulu kita kerjakan sebanyak ini kita itu dua buah dump truck. oke okay. waktu istirahat dan jam jam jam jam jam, jam pulang ya lembur kayak ini ya hmm. terima kasih dan see you Do -do. Nah. sampai di korosori selanjutnya sampai pas kilometer 20 ini hasil pengepresan kita hari ini Perginya pagi pulangnya Senja ya Gak masalah Yang penting kerja kita cari cuan Seniman api Terima kasih banyak Semoga selalu dimanapun Kita berada Cukup sekian dan terima kasih